yuk cik, cik cik cik balik lagi bersama Otong Spin. Hari ini kita akan review game God of Olympus ya, seluruh Kita bawa modal 105.000 saja Semoga kita dapat profit-profit manis di Olympus ya, seluruh ya. Langsung kita gaspen aja kita main di beberapa enaknya? Hmm, berapa ya? Hmm, cek cek cek Aduh duh duh duh. Saya kita main di 1.200, oh, 2.400 lah ya. Kita coba double change kita coba manual dua puluh kali yang bertanya kita main di mana kita main di atp 8000 bosku situs tergatotok solid santer dunia harap di sini WD berapapun pasti DPR lunas bosku dan cuma di sini kali 500 konek anjir gegeti sekali-kali 500 di awal sayang peta cuma kali 2002 anjir-anjir bentar-bentar bentar-bentar 4800 kali 500 saya eh, anjir 2 juta lebih bajingan dikasih profit di awal-awal Olympus emang lagi gacor seluruh RTP 8000 nih goldong. Oh goldong woi di pertanyaan kita main di RTP berapa kita main di RTP 84% padahal lu gak nyampe 90% tapi petir merah mendarah dengan sempurna ya seluruh ya jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang langsung gasken aja untuk cocok cotol manja di RTP 8000 karena cuma di disini seluruh kalian bisa cek rtp game sebelum bermain dan rtp gamenya live floor jadi buat kalian semua langsung gas kena aja untuk linknya saya taruh di opinion, komen ya yes, seluruh ya jadi jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp 80.000 anjir kali udah dikasih di awal-awal akhirnya -awal saya open oleng oh, sur ada kaget rada bingung rada galau juga anjir mode untuk naikin pet enggak ya tapi udah cukuplah segini aja kita coba puter-puter puter manja-manja -puter, puter, dulu ya slot ya sekalian cari profit-profit manisnya tapi anjir banget kaget kita dituk kalau nggak koneksinya sel banget pasalnya petirnya dua kali langsung anjir kalau biasanya kan 500 tuh petirnya sekali kalau ini 25 tambah 500 kan anjir petirnya memang bangke Matsius di sini sore membuat jantung udah diikuti ya kita coba put dapat puluh-puluh pokok dulu ada kaget terkaget kaget tersentak-sentak ini yang namanya dikejutkan petir 500 Trot di luar auto JP bosku modal seperti itu naik dia setengah juta lumayan-lumayan profit bukan lumayan lagi ini profitnya udah mantap kali bosku Aduh, kalau mainnya di RTP 8000 tuh pasti kayak gini, dikasih profit-profit mantap. Jadi buat kalian semua, jangan ragu. Langsung cocol-cocol saja di RTP 8000 seluruh karena di sini, situsnya gacor selur. Aduh, slot gacor hari ini, ini yang kepegang ini. Slot gacor hari ini, Olympus ini pastinya, seluruh jadi buat kalian semua. Langsung cash controlling us lah, jajan pola-pola gacor hari ini hanya ada di Otong Spin. Jadi, buat kalian semua bisa dibantu like, comment, subscribe-nya biar kalian tahu pola-pola slot gacor hari ini. Info slot gacor hari ini, Bu. slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, info slot gacor hari ini, update slot gacor hari ini, trik slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor hari ini. Pola hari ini, pola slot gacor hari ini, terus info gacor hari ini, info slot gacor hari ini, pola slot gacor hari ini. Intinya yang gacor-gacor, yang slot-slot slot-slot, yang slot gacor hari ini intinya langsung gas kena aja. Dibantu like, comment, subscribe karena cuma di sini kita share pola-pola gacor, pola slot gacor hari ini, info slot gacor hari ini. Terus, Bu, slot gacor hari ini. Trik slot gacor hari ini: slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor hari ini, pola gacor hari ini, pola hari ini, pola slot hari ini, info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor hari ini info slot gacor Zeus info slot gacor Olympus pola slot gacor Zeus pola slot gacor Olympus pola slot gacor hari ini slot gacor Zeus hari ini pola slot gacor Olympus hari ini slot gacor Zeus hari ini slot gacor Slot gacor Olympus hari ini, slot gacor modal receh hari ini, pola pola modal receh hari ini, pola slot gacor modal receh hari ini, pola slot gacor modal receh Silver hari ini, pola slot gacor modal, modal receh Olympus hari ini, pola slot gacor hari ini, slot gacor hari ini hanya tersedia di otong spin pastinya jadi bisa langsung dibantu like comment subscribe-nya ya seluruh biar channel ini tambah berkembang ayo kasih yang mau mantap lagi dong kayaknya sih ya kalau polo-polo kayak gini biasanya cuma dikasih JPJP di awal jadi buat kalian semua kalau udah dapat polo-polo kayak gini yuk, punya konekin dulu Cincinnya turun terus kasih petir boleh nih, ha, nih petir nih 500 lagi boleh Us, Leng. 15 dulu katanya semua lumayan ya seluruh ya naik lagi ratus lagi memang kita dikasih WD nya tuh 2.500 saja jadi buat kalian semua langsung gas kan WD saja jika ada kesempatan WD ya seluruh ya jadi karena cuma di sini tersedia pola slot gacor hari ini info slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor hari ini, gacor hari ini, gacor hari ini pola hari ini Pola slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor hari ini, pola-pola gacor hari ini, pola modal receh hari ini, info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor sales hari ini, pola slot gacor sales hari ini, slot gacor sales hari ini, slot gacor Olympus hari ini, slot gacor. Slot gacor, slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor cuma di RTP 8000 yang slot-slotnya gacor capai seluruh yang kita kelarin spin ini langsung atau kabur saja ya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye ya seluruh ya tapi bohong bentar lagi aja lah kita coba cari profit lagi ini turun 7400 kita langsung otok kabur Tapi kalau ya dikasih naik dikit-dikit ya lumayan lah Tadi kita mau modal 100.000 kita dikasih naik 2 juta setengah profit profit A dan dan seluruh namanya Alhamdulillah ya ya slot gacor hari ini oh slot gacor hari ini Info slot gacor hari ini Info slot gacor hari ini Slot gacor hari ini Slot hari ini Slot gacor hari ini Slot hari ini Slot gacor nice hari ini slot gacor hari ini info slot gacor hari ini slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini info slot gacor hari ini bojuaran slot gacor hari ini pola gacor Olympus hari ini pola slot gacor Olympus hari ini info slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot gacor hotel receh hari ini mantap info slot gacor hari ini Mantap mantap jiwa ya story ya Kita kelarin spin ini kita langsung auto kabur saja ya karena kemungkinan buat JPJP-nya nggak ada lagi. Jadi buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like komentar positifnya karena cuma di sini kita ada pola-pola slot gacor buat kalian support. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.